Hai, Hai ayo naik. Yuk. Sorry ya, macet. Iya nggak apa-apa. Sampun. Apa, -apa kabar? Baik, ih makin cantik eh. aja kak Osin. Ah, ya Kangling gitu deh. Ah? Kangen? Eh, Kali. eh, opa eh, kedengarannya kangen. Iya iya iya, oh. kopi udah sekarang ini nih kadang-kadang loh kan ada ulang pagi sih, tadi udah dikasih doang masih kurang kenapa? eh? kasihan kelaperan kelaperan? ini kan kamu udah kasih kan? ya, iya, gapapa kamu mau dia makan iya. eh perbisa back to my channel video guys balik lagi bersama gue Regi dan juga hello oke okay, guys sekarang gue sudah sama si gembel sultan Nah, jadi ini sebenarnya dia korban prank gue. Oh, gue prank lagi nih. Tapi kali ini gue pengen bikin sosial eksperimen ngetes kebaikan dia. Nah. seperti biasa lo harus menjadi gembel. Nah. gue akan Gap, okay? nah. Nah. gue gue aku bakal ajak dia ke suatu tempat yang udah yang itu aja. Nah, di tempat Zee. yang udah kita kan kali kong. Oh, gue jemput dia. Habis itu ya kerjain di sini yo. Okay. Bakar kita. sedap hai kak. ayo naik Yuk. sorry ya macet iya gak apa-apa kak ampun apa kabar kak? baik ih makin cantik eh. aja ah, kak Osin tuh, Hah? Ya, kangen sih kak cematen ya gitu deh Hah? kangen kangen eh oh pak eh, eh kedengarannya kangen iya iya iya oh, Kuping udah suka ini, ini nih kadang-kadang <tuk> Jadi udah siap nih menjadi seorang youtuber wati eh lady youtuber eh bagaimana sih kita mau ngobrol di mana oh, ya kita tempat aja yuk ngopi-ngopi cantik ya iya boleh boleh boleh boleh oke okay, guys sekarang aku mau ngajak kak osin oh ya kak aku tau kak ada tempat yang Keren Opinya enak banget Ya langsung kemana nih? Eh kira Mauin langsung langsung aja kakak Sehat kau, Aduh guys Gua sehat banget Lewat sehat Long time sini seminggu nggak ketemu rasanya tertakut ya. <SILENCIO> hey, bener loh makin cantik apa apa? Oh kemarin aku nggak pakai kacamata ini kali ya tetap cantik tapi sekarang tuh melewatkan cantiknya. <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> Kalau cincinnya Aku pesan kopi, tapi aku pengen kakak yang bikin. Aduh, komo lide, komo lide. Ah, mulai deh, kembali lagi deh. Ah, namanya kerja usaha. Jadi guys, kak ini dia mau jadi youtuber wakti ceritanya. Aku dari kemarin pengen nanya, kepo ya kan? Apa itu angka sembilan belas? Apa umurnya sembilan eh, belas? kan tidak bukan, okay? enggak ya? Eh, apa sembilan belas? Apa berapa umur kakak? Dua satu. Oh, gua sangat setuju. Oke, oh berarti yang kita 11 ya. Aku 23 tiga. jangan lupa ya nanti kak Taimin kopinya ya buat aku ya. Oke siap. Tapi nggak pakai. Nggak pakai gula. Karena. Hahaha. Eh, <laughs> iya. Aduh ampun guys. Oke okay, kita udah nyampe. Mari kita kemon. Oke okay, guys. Sekarang kita udah nyampe di uh, Cafe Pantenda Kapuk Nanti pokoknya kita bakal uh, nge-vlog Bakal... Eh. Kamu? Kamu ngapain kasih uang ke sih? Nggak Nggak usah Nggak eh hey, kamu kalau mau uang, uang kerja makanya kerja makanya jangan nanti temen itu begitu oke okay, guys sekarang kita bakal ee mau di youtube ya? Yeah. iya katanya kan dia mau belajar youtube guys mau jadi youtuber wafi <laughs> oh iya aku sebentar aku muter dulu ya mau minta menu ya sebentar yeah. ya oh ngomong apa? -apa? Ayo dipesan dipesan silahkan Kita harus makan dulu minum dulu sampai kenyang nanti baru ya. kita ngobrol. Ya. Tapi nggak apa, apa kan kita di luar sini soalnya aku pengen merokok. Iya Kamu sambil order aku kebelet pengen ke toilet sebentar ya. Oke. Okay. pengen okay. nah. beli makan tapi enggak Oh, dia jadi marah ya? Kamu apa lu bisa apa? Aku kira potin kagak ya. Iya, Bapak. nanti itu marah gimana? gak aku yang bayarin. Jadi siapa tuh? itu teman aku. Oh. udah Oh, sama-sama. Ya, teman yang tadi Kamu jangan duduk di situ. Di aja duduknya. Tidak di Nanti kamu kotor atau gimana mana. Enggak apa-apa, ya. Nanti malam kan ganggu yang tadi, cowok ya, tadi. Enggak apa-apa aja. Kamu mau makan apa? Kelapan. eh kasihan ini kamu udah kasih ya iya kamu makan iya. eh pergi polisi, baru nah, ngajak, lebih ya kita kenapa jadi ngurusin game gitu sih Kita lanjut, tadi gimana Kak? Nah, ini dia, kopi hitam tanpa gula nah, paling enak yang pernah aku rasain Aku gak lemah loh, tapi emang, emang beneran Oke, okay, jadi ceritanya kan Eh kamu kok, ini warna aku doang buat kamu Aku udah pesen makan kok Minum lah Iya aku, aku udah pesen makan kok, kamu udah gak jadi sini Iya kok, ada lu lagi Eh kamu Nggak, enggak, enggak, ini, ini orang kayak gini nih, ngegang, kan kita pengen nge-vlog Mungkin hmm. banget tempat itu Iya, agak ada kesian Kesian, tapi ngapain ngurusin ini Akhirnya kita ngontennya gimana? Ya aku tahu, kesian, teman Kamu pesenin makan buat dia hmm. Serius? Iya, walaupakan kasihan? Iya, ampun Ya, yaudah deh sama kamu deh beneran kamu mesti makan buat dia? Hmm. kalau gitu nggak guna. suruh kerja kalau mau makan bukan suruh minta-minta. rokok aku mana ya? sebentar ya aku ngambil dulu di mobil ya. kamu duduk di sini aja enggak di sini aja kamu mau ke nanti ini marah lagi jamu di aku enggak aku udah bilang kok ada apa ngapa rasa nggak nggak duduk lewat mana nanti makan dimini yuk sama sama Ya, jadi emang harus gitu sih, namanya konten kreator emang harus kebal ya kan, kayak aku dulu juga awal-awal ngonten -awal, banyak yang hujat tapi ya udahlah gak apa-apa gitu kan. Namanya juga kita, mungkin itu bentuk rasa pujian mereka ke kita gitu kan. Karena kadang-kadang kan namanya konten kreator, ya balik lagi yang baik aja dibilang gak baik, apalagi gak baik gitu kan. Tapi kadang-kadang yang gak baik malah bisa baik <laughs> gitu. Tapi kan kamu jadi motovlogger ya. Ya, seingat aku, cewek kan naik motor Terus emang gak takut hitam, nanti kulit kamu kalau hitam gimana? Kan bagai jaket Iya sih Oke oke oke, oke, oke, oke. Nah jadi sebenarnya gampang kalau youtube itu Apa ya? Ke Sebenarnya panjang sih bahasannya, kalau kita bahas sampai hari ini mungkin bisa sampai malam nih, ya kan? Ya, agar sebesarnya adalah kamu harus fokus satu bidang, kalau jadi motovlog, motovlog aja. Itu makanan kamu datang? Oh iya, mas. Thank you ya, mas. Kamu katanya nggak suka makan mie kok, apa ini? Enggak, Nggak, ini mau dia. Ini makan. Ini ya, aku udah pesenin jadi kamu. Jadi aku ngerepotin buat aku, aku udah beliin. Mau beli makanan enggak buat dia? Ya kasihan. Dia kan enggak kasih uang. Bapak, dia kelaparan. Ini makan. Ya apa? Aduh. Enggak, mending mending gini deh. Bungkus aja, udah suruh makan di mana sih jangan. Enggak apa-apa biar aja, masa masa harus. Enggak di sini aja benar. apa-apa di sini aja. Nih, nih makan, makan, makan, makan. makan. Jangan Mereka, jangan kasih makan di meja orang Ini, ini, bagus. Apa -apa biar meja. Aja. ini makan Terus, ke kampung? gak mau jalan ganggu ya? Kita makan makan. Kita makan makan. Kita makan makan. Kita Terus makan. Kita makan makan. Kita makan makan. Kita makan makan. Kita makan makan. Kita makan makan. makan makan. makan makan. Kita makan makan. terus makan makan. Kita makan makan. Kita makan makan. Kita makan makan. Kita makan makan. Kita makan makan. Kita makan makan. makan iya itu buat dia dia mau. Iya lapar saksian. Ternyata kamu pengen bahas itu jadinya ngomongin orang gitu. Nah, Udahlah gitu. Beri beri itu. Beri Biarin aja. Ini. Jadi ini kamu kan mau bikin vlog. Fokusnya satu tema. Kalau jadi motovlogger, udah jadi motovlogger aja. baik banget sih. Kasihan banget. Gede iya sih kasihan, cuman kan ini kafe lo bagus tuh. Tiba-tiba ada GMB. Ada kan ya, kamu udah kasih banget Kita mau main kan. Iya apa, apa Ih, aku gak nyangka deh kamu tuh udah cantik, baik. Apa ya? Kayaknya emang harus di Seriusin kayaknya <tuk> Mulai lagi dengan mulai Aduh ini Kopi ini enak banget sih sumpah Gimana caranya Biar kamu sering-sering bikinin aku Kopi hitam tanpa gula mm, Mungkin kita bisa sering ketemu Pak. Cuma sebatas sering ketemu mm. Gak mau di <tuk> <tuk> Di Kak, uh, itu maksudnya apa? Hah? Di uh, itu? Aduh, kamu kayaknya harus banget dikasih tahu banget <laughs> Aduh, jadi malu ngomongnya jadi bingung nih akhirnya Mas, mas, kalau udah saya makan, pergi ya Nggak usah di sini ya, ganggu Nggak enak juga pemandangannya oh, kamu masih aja kesian banyak yang menas gitu Iya, namanya juga gembel Dan yang pasti harus satu Kuncinya Konsisten so, Jadi kamu harus Rajin buat video Ntar aku bantu deh gampang deh Masalah teknis semua Ini mobil saya mana tadi? tuh mobil yang mau pakai kamu pinjam kan? Kunci apa? kunci mobil masih gue buat kunci ini ini ya kamu cocoknya pakai rambut ini aja eh bos bos bos ini buat ini buat jadi jadi ceritanya aduh aduh aduh aduh bos sorry sorry sorry makasih buat sorry makasih jangan berani berani sama gua ya kamu tuh supir gua oke okay. Sebenernya, tapi ih, kamu oh, ya. the best banget loh, sumpah tapi loh sumpah. Um, Baik hmm? banget kakaknya, jadi Amin. kita itu lagi ngerjain kakak Ya ampun, Akunya aku lagi sosial eksperimen. Kita ya udah sekongkol Pengen tahu kebaikan kamu Nah reaksi kakak itu kayak gimana, kalau misalkan yang di sekitar kakak jahat Apakah kakak itu jahat atau malah baik Dan ternyata Gua <laughs> padahal udah dorong-dorong lo -dorong, tadi oh, bro Tapi dia tetap. Wah, tapi kamu the best sih, guys. The best, the best. Gak best. cuma cantik tapi baik. Kamera enggak di sini aja. Itu di pojokan. Tuh, pojokan bar di samping mobil. Di samping mobil tuh ada kamera. Aduh, Anwar hati-hati nih, Go. Oh my God. Ketemu kamu lagi, aduh. Guys. Aduh, backlight. <laughs> Jadi, guys. Ternyata kawsin, guys. The best banget, uh. ya kan? Iya. Gak cuma cantik, tapi dia juga baik-baik banget, gak ada obat. Pengen jadi youtuber Wati nih. <gak> Oke okay, guys, kayaknya udah cukup ya. Udah terbukti lah, gitu kan? Ternyata dia gokil lah, best lah, best lah, best Kita berhasil nih, kita berhasil, okay, kita sirip video ini. dia kebaikannya video sih sayang jadi ceritanya kita berhasil ya ngetes kebaikan dia dan ternyata dia baik banget baik banget santik berhati malaikat tapi bener sih aku kayaknya sih sampai ngasih duit sudah lah ini dikasih makan dong ya kan terus gua juga tadi dikasih tamu lima emang terbukti orang Indonesia itu baik baik Wah, keren, sih, keren banget Gak apa Iya, Pak. 2 kali. kali nih, dua <susuk> kali. iya nih kali Berarti emang perlu <susuk> okay. <susuk> Siap. Harus hati-hati nih -hati aku. <susuk> Oke, <Okay>, guys. <susuk> gitu terima aja. Kasih. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Akhir kata wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. bye bye, bye, -bye. bye.